Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial cara bikin bibit cabe. Ini cabenya, ini cabe rawit hijau yang saya semai kemarin. Hmm. Cabenya gede-gede sih, lumayan. <tuk> <tuk> <tuk> Tapi bukan cabe-cabean ya. Nah. Padet ini isinya. Nah, kalau ini, ini cabe setan. Hmm. Kalau Mas Bro Mbak Bro makan ini satu aja bibirnya jontor dijamin kalau untuk cabai ini saya agak kurang tertarik sih karena buahnya kurang jarang-jarang kalau besarnya ya lumayan kalau untuk bobot tetap menang yang ini cabai rawit hijau Oke jangan berlama-lama saya akan membuat tutorialnya cara membuat bibitnya ya oke okay. ini hmm. jadi kita diulek aja di ini hmm. cerot kalau ini enggak terlalu pedas, tapi yang ini, kalau yang tapi setan itu luar biasa. Kita lihat ya, hmm, sudah blonyok sudah cerot. Ini cerot, ini enggak apa-apa ditumpuk, ini enggak apa-apa enggak. Gak pengaruh sama buahnya enggak luka, kalau kita pakai pisau terlalu lama ya, bahas ya bos. Sampai ngantuk, saya mending saya tak ulang uh, begini, lebih praktis, cepat, dan tangan kita aman dari gangguan pedas. <sup> Sudah selesai Kita Ya Dikini Sampai tidak perlu Lalu kita jemur 20. Ini bibit ini Untuk persiapan Kita tahu Bibit yang kita semai kemarin Kurang Jadi ya Dijaga itu lebih baik baik kita jemur buat nah, ini kebetulan hari ini bagus panasnya mantap kalau tidak kering hari ini besok yang penting hari ini agak kering-kering basah apa-apa penting posisi kayak gini jangan langsung ditutup ya ini busuk. Saat disemai kurang tumbras bahasa Jawa Nilau, pola jendela. Dukulnya orang anu, ora biar anu. tidak merata tumbuhnya. Oke, okay. kemungkinan tadi terus tutorial cara membuat titik cabe. ini oke panas banget bos sekian video dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan ini hadiah buat pemirsa ya satu piring sama ulekan satu monggo di betomawan mulih wangsul dan saya hadiahkan nah, satu kresek cabe setan pot desere. Oke, demikianlah tadi tutorial cara membuat bibit cabe rawit hijau. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Nah Sudah <tuh> Kelihatan sudah hancur nah, Itu bijinya itu Kalau nanti kita Jemur Kita Apa bis. Nah, Kita giniin semua jangan sampai ngumpul Kalau ngumpul itu nanti beranak <tipisah> Dipisah-pisah Karena berhubung ke PKM Jaga jarak Ya harus dipisah-pisah Kalau nggak dijaga jarak nanti hamil <tipis> Mantap bos Ini tinggal dicocok sama Daging kambing ini tumbuh kacang be. Enak loh ini dikitik <tipis> untuk daging belum gajian, jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe nya ya, insya Allah ada notif kembali. seorang rasa sama-sama membangun. Nah, ini sudah hampir slot ini Sampir selesai. diulek apa ya jenengnya ya? ulek gue, gue bos. oh peringatan tuh dia. Bah. <tuh> <tuh> Udah cabenya merah, yang ulek bajunya merah dapat gratis kelas satu ini <tuh> Trot, trot, trot, Berarti ini udah mau selesai ini bos ini kalau mau dibuat jus kalau mau yang kuat sih trot, apa-apa Tapi kalau saya trot, kuat, nanti lambungnya kumat. Oke sudah selesai. Hmm, cerutnya udah. Oh, uh, tajam banget, bau pedasnya. Hmm. Alhamdulillah sudah selesai. Kita ya dikinihin sampai tidak mengukur. lalu kita jemur terus Ini bibit ini untuk persiapan seperti tahu bibit yang kita semai kemarin.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 posisi kayak gini jangan langsung ditutup ya nanti busuk nanti saat disemai kurang tumbras bahasa Johornya lawa pola jenilah Hai orang anu ora biar anu tidak merata tumbuhnya Oke okay. demikianlah tadi tutorial cara membuat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 satu piring sama ulekan satu, monggo di mulih Wangsul dan saya hadiahkan nah, satu kresek cabe setan pot deserek, oke demikianlah tadi tutorial cara membuat bibit cabai rawit hijau oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye